Hello everyone, my name is Nobert, pada video kali ini, aku akan memberikan penjelasan singkat mengenai game Story Valley, mungkin bagi kalian yang bertanya-tanya, ini kenapa apa sih, kokotak-kotak, kenapa mirip Harvest Moon, oleh karena itu, langsung saja kita ke pembahasannya, Story Valley adalah game farming simulation RPG, yang menceritakan tentang karakter utama, yang meninggalkan kehidupan jenuhnya di kota dan menjadi seorang petani dan peternak di ladang warisan kakeknya di kota kecil Stardew Valley yang jauh dari kehidupan kota besar Tujuanmu di sini adalah mengubah ladang warisan kakekmu menjadi pertanian dan peternakan yang lebih baik dan menjadi bagian dari masyarakat Pelican Town Game ini terinspirasi oleh game farming populer seperti seri Harvest Moon dan Minecraft Itulah mengapa game ini mirip dengan Harvest Moon Oh ya yeah. Game ini cocok untuk kalian yang memang ingin menghabiskan waktu untuk bermain game, karena game ini tidak ada ujungnya alias tidak ada ending seperti Minecraft. Jika kalian bosan, kalian juga dapat memainkan game ini bersama teman kalian. Alright, apa yang spesial dari game ini? Ketimbang game sejenisnya seperti Harvest Moon, game ini dinilai menarik untuk dimainkan. Gameplay-nya yang terkesan lambat tapi terasa cepat dapat menipu dilarut dalam gameplay yang kompleks sebuah game farming simulation. Bagi kalian yang takut dengan dialog yang lama dikarenakan ini adalah game RPG, tenang saja. Game ini gak banyak lagu, semuanya dibuat sesimpel mungkin untuk kalian nikmati. Di game ini, kalian bisa melakukan banyak hal. Kalian bisa bertani, berternak, menambang, menambang kayu, memancing, menyelesaikan quest, lawan monster, memuluh, atau bahkan menikah. Kalian juga bisa menyelesaikan quest khusus di community center untuk membuka fitur-fitur lain yang nantinya akan berguna sekali sejalan dengan progres game kalian dan mengumpulkan benda artifak yang dapat ditukarkan dengan hadiah item lainnya. Ditambah dengan sistem achievement yang dapat kamu capai seiring naik level, mendapatkan item spesial, dan melakukan sesuatu. Sistem level di game ini juga akanlah penting, setiap level memberikanmu benefit dan crafting recipe untuk gameplay kedepannya. Di game ini juga terdapat beberapa event di setiap seasonnya, jadi ya pastikan kalian berpartisipasi di semua event karena kalian bisa mendapatkan hadiah eksklusif. Sejak awal perilisan game ini di steam, tercatat kurang dari 3 minggu sudah terjual lebih dari 400.000 kopi dan 3,5 juta kopi pada akhir tahun 2017. Pada tanggal 14 Maret 2019, Stardew Valley hadir di Android dan dijual di Play Playstore seharga Rp 100.900.000. Itulah penjelasan singkat mengenai Stardew Valley. Semoga kalian tertarik untuk bermain game ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like video ini. Subscribe jika kalian suka channel ini. My name is Nobert, say goodbye.